Bye. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Bersama pemimim tentunya di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Kita ke kabar pertama, ada sebuah unggah spesial dari AA Rafi Ahmad di akun Instagram pribadi miliknya AA Rafi mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan dengan Leslar dan Kak Sandy ya Masya Allah Luar biasa banget nih, mudah-mudahan selalu berkah, barokah dan selalu diberikan kelancaran apapun urusan dari idola kesayangan kita ada kalimat kesan juga yang dituliskan oleh Arafi Ahmad mengatakan terima kasih kesayangan Masya Allah banget ya kesayangan Arafi ini pasangan Lesnar dan Juragan 99 Masya Allah mudah-mudahan saja dukungan selalu banyak untuk idola kesayangan kita Dari orang-orang yang hebat dan orang-orang yang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Pilar dan kita lihat juga bersama, jadi postingan tersebut ada komentar dari Kakak Bilar yang memberikan emot love hitam tuh, Wah, banget ya hingga komentar di Bilar pun mendapat tanggapan dari banyak orang yang selalu mensupport Kakak Bilar. Perhatikan, di sini ada sebuah komentar dari akun Evi underscore 24, underscore 19. El Triski bilar, wi, yang jiwa nggak sabar, jadi papa bang gebu-gebu nih. Sabar bang, satu bulan lagi, gua juga nggak sabar tahu. Masya banget ya, kita juga pasti nggak sabar banget menantikan kelahiran baby L yang tinggal satu bulan lagi. kurang lebihnya persahabat, mudah-mudahan persalinan idola kita Lesti, Ini diberikan kemudahan, kelancaran, amin. Ya robbal alamin. Ada juga komentar lain diberikan dari Angkun, Juragan 99 dipostikan Arafi, makasih broku, masya Allah banget ya, support dari owner MS Glow nih, masya Allah banget. Ada juga Kak Sandy yang ikut berkomentar, dedek bayi katanya tuh, cute banget ya mereka, mudah-mudahan selalu harmonis rumah tangganya, dan selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik dan ke kabar berikutnya ada sebuah unggah spesial juga yang diterapatkan ini kabar bahagia juga selain JWB2 yang mendapatkan penghargaan Alhamdulillah Rizky Bilar Adi Sky dan Haris Priza pun ini mendapatkan penghargaan sebagai pemenang persahabatan dalam sinetron terbaik Jodoh Wasiat babak Kedua Rizky Bilar Adi Sky dan Haris Priza di Anugra Sinetron Indonesia 2021 Wow, masalah banget ya Alhamdulillah, congratulations untuk kakak Bilar, Bang Adi Sky, dan Bang Haris Priza sebagai persahabatan terbaik pilihan pemirsa sinetron Indonesia 2021. Banyak komentar yang diberikan juga yang sangat positif dari para fans. Salah satunya dari akun Evi Yulis mengatakan di kolom komentar, Alhamdulillah dapat dua penghargaan, sinetron JWB2 sebagai sinetron fantasi terbaik dan persahabatan terbaik Memang luar biasa banget ya terbukti kekompakan dari fans sejati Yang selalu kompak, yang selalu solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya, ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan persahabatnya info penting Sebelumnya diinfokan dari keigun Igun nomor Persahabat ya soal CMEA Chart Musik Indo Award 2021 Siapa yang menjadi terfavorit tahun ini akan segera hadir acaranya Persahabat ya Dan kita lihat ke slide berikutnya di slide kedua Chart Musik Indo Quiz Award 2021 Siapa kolaborasi favorit kamu yang merilis lagu di tahun 2021, sebutkan satu kolaborasi saja ada jawabannya Ungu, Lesti, Bismillah, Cinta Dan kita lihat Siapa punyai solo favorit kamu yang merilis lagu di tahun 2021? Sebutkan cukup satu nama, Lesti Dan berikutnya Siapa grup favorit kamu yang merilis lagu di tahun 2021? Sebutkan cukup satu nama, Ungu Wow, Allah banget persahabat ya Dan kita lihat juga selanjutnya Sebutkan lagu favorit kamu yang rilis di tahun 2021? Sebutkan cukup satu judul lagu Lesti Rizky Bilar Takdir Cinta Wah ini voting banget untuk kita semua persahabat dari akun Lesti Bilar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Yuk isi sesuai dengan yang di slide kedua Link ada di bio mimin Tuh persahabatnya linknya ada di akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore Bilang mana kalian ingin mendukung idola kesayangan kita Dan selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga yang kita vitamin bahagia setengah jam yang lalu. Unggah di IG nya di LSTI, oh, manja banget ya. Walaupun lewat endorse atau iklan, kita disuguhkan vitamin bahagia siang hari ini terbaru dari idola kesayangan kita, penampilan yang sangat luar biasa. Aura yang semakin aur-auran aja tiap hari masya Allah, Bunda Lesti. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan diberikan kebahagiaan, amin. Ya Robbal Alamin. Dan untuk ke kabar terbaru selanjutnya, kita lihat di postingan bang Lintar, persahabat ya baru saja mengunggah sebuah postingan video di rumah kakak Bilar ini lagi dibangun jalan aspal tuh, wah wow, masya Allah banget ya ada pembangunan jalan di rumah kakak Ariski Bilar mantap banget tuh, masya Allah dan kita lihat juga kongen bang Lintar berikutnya. Biar si biru kuning orange nggak kandas lagi kalau pulang Masya Allah banget ya langsung aja dibuatkan jalan Dimanggunkan jalan oleh kagak binar biar mobil-mobil mewah Enggak tentunya kena be becek persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah untuk idola kesayangan Dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan oleh idola kita Masih menunggu kabar baik dan judukan vitamin selanjutnya di siang hari ini